Tak laku-laku, Musdalifah kaget rumah mewah berlapis emasnya ditawar baimuong 40 miliar. Beberapa waktu yang lalu Musdalifah memang mengumumkan melalui akun Instagram miliknya bahwa rumahnya akan dijual. Tapi ternyata rumah yang sudah dia tinggali sekian lama itu tak kunjung terjual. Saat ditanya oleh Raffi Ahmad dalam acara Rumah Seleb MNC TV, Musdalifah pun mengungkapkan bahwa rumahnya belum ada yang membeli. Mengetahui hal itu, Raffi Ahmad pun mengatakan bahwa Baim Wong sedang mencari rumah. Musdalifah dan suaminya saat ini, Fadel Islami, memutuskan untuk menjual rumah mereka karena ingin pindah rumah. Hal ini mereka lakukan karena mempertimbangkan anak-anaknya yang bersekolah di Jakarta. Musdalifah merasa bahwa rumahnya saat ini terlalu jauh dengan tempat sekolah anak-anaknya Maksudnya anak-anak juga kan pada di Jakarta kuliah Mereka sekolahnya di Jakarta biar dekat, kata Musdalifah Setelah mengetahui bahwa rumah Musdalifah belum laku, Raffi Ahmad pun menawarkannya pada Baim Wong Baim juga mengatakan bahwa dia memang sedang mencari rumah Tertarik untuk membeli, tanpa disangka ayah Kiano Tiger Wong ini menyatakan dirinya serius dengan niat tersebut Karenanya, ia dengan serius pula menanyakan harga pasti yang dipasang ibu lima anak tersebut Suami Paula Verhoeven tersebut langsung menawar 40 miliar sedikit di bawah harga yang semula dikatakan Tanpa basa-basi pula, Musdalifah langsung menanyakan kepastian transaksi niatan tersebut Musdalifah meminta untuk membicarakan transaksi ini setelah acara. Rumah Musdalifah memang diketahui besar dan mewah. Semoga saja rumahnya bisa cepat terjual. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan. Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan info terbaru dari kami.